Baiklah sahabat untuk mengenamani santai bagi kalian salt ini pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kita Langsung diawali dengan tentunya asupan vitamin dari Bunda Lesti Bunda Lesti kejar juga dibilang sahabat ya Sudah dikasih vitamin nih Lesti Min Si kata Bunda Lesti Masya Allah Semangat puasanya ya untuk kita semuanya Apalagi mendekati hari Lebaran, hari raya Idul Fitri Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat Selalu bahagia dan semoga Kita bisa berkumpul Dengan keluarga besar kita semuanya Amin Dan kita lihat berikutnya bersahabat ya Vitamin yang sangat benar-benar luar biasa Yang kita dapatkan Akhirnya potret kebersamaan Keluarga Leslar muncul Ada boonless ada Alfati, ada Pak Bi dengan orang-orang baik Ada Bang Eko Mulyadi, ada Ustaz Suki juga persahabat ya Alhamdulillah silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kita selalu bangga dan pastinya selalu kagum dan mudah-mudahan persahabat Dukungan dan doa dari orang baik semakin banyak untuk keluarga kecil leslar Amin Begitu banyak persahabat komentar yang sangat positif diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun Sendal Putih Bilar Masya Allah happy banget lihat mereka juga tersenyum bahagia Alhamdulillah persahabat ya Komentar selanjutnya dari akun dianger Underscore mengatakan Alhamdulillah finali bahagianya lihat mereka bertiga paket komplit Setelah melewati hari-hari yang kering kerontang Sehat-sehat kalian semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ada juga tanggapan dari yati Masya Allah Alhamdulillah bahagianya Lihat kalian bertiga Sehat-sehat Selalu untuk Leser Family Senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT Limpahan kebahagiaan Selalu menyelimuti kalian Di setiap harinya Dimanapun kalian Amin Allahumma amin Masya Allah Begitu banyak doa baik Begitu banyak support dan dukungan yang baik Dari orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita dan keluarganya. Bismillah, mudah-mudahan doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, juga persahabat berikutnya, kita mampir ke postingannya, Bang Eko Mulyadi. Perhatikan persahabatnya, ada kata-kata kata kata bijak: "teman yang baik". Dari Syekh bin Bas ba berkata. Saudaramu yang sebenarnya adalah orang yang selalu menasehatimu, mengingatkanmu, dan mengajakmu kepada Allah. Dia menjelaskan jalan keselamatan sampai engkau berada di atas jalan itu. Dan dia mengingatkanmu dari jalan kehancuran, dan menjelaskan kepadamu jeleknya akibat dari jalan itu sampai engkau menjauhinya. Ini hmm, Masya Allah, luar biasa persenalian. Kata-kata bijak, kata mutiara, dan Alhamdulillah persahabat ya Untuk Papa B bisa bergabung dengan tim Meruah FC Kita sudah merasa bangga dan pastinya sudah merasa bahagia sekali Mudah-mudahan tetap konsisten, bergabung, dan berteman dengan orang-orang seleh Dan selanjutnya persahabat, bang saya akan menginformasikan mengenai voting sementara SCTV Music Award 2023 Update hari ini persahabat ya Ini pas waktu sahur untuk bunda Lesti di kategori lagu dangdut paling ngetop, Alhamdulillah masih unggul dengan voting 427.962 votes. Di kategori video klip paling ngetop, Alhamdulillah bunda Lesti Kejora pun masih unggul dengan voting 220.522 votes. Dan di kategori penyanyi dangdut paling ngetop, Alhamdulillah bunda Lesti juga. Masih unggul dengan voting 626.153 votes Semangat ya untuk warga Konoha Pantang menyerah, pantang mundur Kita optimis, yakin, tunjukkan kesulitan kita Untuk selalu mensupport yang terbaik Sampai penutupan Bismillah, mudah-mudahan Buda Lesti bisa memborong Tiga piala sekaligus di ajang SCTV Music World 2023 kemudian juga persahabat ya kita lihat informasi dari Triple Lip kali ini Triple Lip menginformasikan Triple Chart minggu ini persahabat ya alhamdulillah kesayangan kita lesti kejora pun ini masuk di top 10 persahabat ya alhamdulillah nih kebanggaan kita semuanya insan biasa menjadi lagu yang sangat diandalkan kita makin bangga persahabat dan pastinya selalu kagum dengan apa yang ditorehkan oleh lagu insan biasa Begitu banyak para sahabat, komentar, dan tanggapan yang diberikan Ini mengenai nama Lesti Kejora yang ramai para sahabat Ya tentunya ditulis di kolom komentar oleh para fans Kita lihat dari official Lesti Lovers Indonesia memberikan love Dan ada juga dari Tira Rahman 33 menyebut nama Lesti Kejora Ini luar biasa Lesti Kejora dengan lagu insan biasa yang sangat membuat kita bangga lagi-lagi persahabat ya, tentunya insan biasa menjadi lagu yang sangat diandalkan Doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan selalu sehat ya Dan terus memberikan karya terbaik dan kejutan buat kita semuanya, amin Untuk berikutnya juga kita lihat kabar dari ANTV Kali ini datang dari ANTV menginformasikan deretan anak selebriti yang ikut ke Tanah Suci Mekah Namun persahabat ya, lagi-lagi idola kesayangan terutama Alfati yang selalu menjadi pusat perhatian media dan banyak orang. Salah satunya Baby Leslar. Ini disebut Baby Leslar. Dari judul disebut aja kita sudah merasa bangga. Baby L emang anak yang sangat hebat. Makin hari Baby L makin pintar, makin aktif dan sangat-sangat menggemaskan sehat terus untuk al-fatih, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan yang terpenting bersahabat, bismillah semoga al-fatih bisa menjadi penghafal Al-Quran, seperti yang diinginkan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar amin kemudian juga untuk berikutnya, bersahabat, kita simak di story-nya MRB Clothing Line kali ini MRB mengunggah ketika momen life-nya Leslar, bersahabat ya namun kita dibikin salpok banget ya dengan kalimat yang diposting Pak Bos Bu Bos kira-kira masih ingat nggak live ini ya? Studio kan sudah ada, bisa yuk cover lagu legendaris ini menagih janji. Para sahabat ya, tentunya pernah memang saat live di sini, Bunda. Lesti Papa Bilar, sahabat ya, ingin mengcover lagu legendaris. Pokoknya, bismillah saja. Mudah-mudahan idolaksanya kita bisa mengcover lagu-lagu yang lawas, dan pastinya, sahabat ditunggu sekali kejutannya. Karena memang warga Konoha selalu menantikan karya terbaik dari Lesti dan Bilar. Kemudian juga berikutnya, kita simak di story Lesti 5 jam yang lalu. Bunda Lesti, Alhamdulillah bersahabat ya. Orang baik memang ketemu dengan orang baik. Bunda Lesti mendapatkan hampers untuk lebaran, Masya Allah, luar biasa, dari Kak Feby Palwinta ada ucapan terima kasih juga dari Bunda Lesti, terima kasih Teteh Sayang, selain itu juga Bunda Lesti mendapatkan hampers dari Desungkar wow, Alhamdulillah, persahabatnya dari Kak Asas, dan Kak Siren, ada juga persahabatnya tentunya dari MR Mr. Vivi Masya Allah, luar biasa, begitu banyak tentunya orang-orang baik yang sangat luar biasa berkah barokah semuanya dan bismillah juga mudah-mudahan kita semua selalu sehat mudah-mudahan bahagia terus apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran, amin kita masih menunggu kabar terbaru lainnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar, pengen mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh, oh, oh.